Aksi tendangan kalajengking kembali muncul Olivier Giroud, Henry Mkhitaryan, and Rene Higuita mereka adalah di antara beberapa nama terkenal di dunia sepak bola yang pernah dicatat sejarah dunia sepak bola. Jelas bahwa aksi ini membutuhkan presisi dan tingkat akurasi yang tinggi. Tubuh di sisi yang lain, seperti tengah berakrobat. Kian sulit jika hasil akhirnya tak sekadar gaya-gayaan, dan benar-benar menghalo bola. Ini adalah beberapa kalajengking tendangan, termasuk salah satu yang paling populer di Liga Belanda pada akhir bulan lalu. 1. Olivier Giroud Ketika Giroud bergabung dengan Arsenal pada Januari 2017, ia memiliki tendangan kalajengking. Itu gol membuka 2-0 kemenangan yang dipetik Arsenal versus Crystal Palace. Diawali dari serangan balik cepat, pemain asal Prancis tersebut menjebol gawang lawan di menit ke-17 lewat tendangan Kalajengking. 2. Henry Mitharian Mitharian ada aksi serupa dalam periode sibuk Premier League musim 2016 hingga 2017, ketika masih membela Manchester United. Aksi itu terjadi saat pertandingan melawan Sunderland di Boxing Day. Mitrian menjebol gawang Sunderland di menit ke-86 dalam pertandingan yang berakhir 3-1. Ia dari sisi lain, tampak offside ketika menyepak keras bola dengan tumitnya, terlepas dari kenyataan bahwa golnya tetap cantik. 3. Zlatan Ibrahimovic Ibrahimovic terkenal karena kemampuannya mencetak gol magis selama karirnya. Ia memiliki kemampuan teknik dan fisik keunggulan. Contoh paling menonjol terjadi pada Oktober 2013, ketika dia masih menjadi anggota Paris Saint-Germain. Ibrahimovic sebagai anggota tim Bastia telah menorehkan banyak kesuksesan di masa lalu dengan tendangan jengkingnya. 4. Edinson Cavani Cavani pernah melakukan tendangan kalah jengking pada Januari 2011. Ia masih membela Napoli saat itu dan ia mencetak tri gol ke gawang Juventus dengan sangat keren. Namun, ada titik pertentangan dalam aksi Cavani ini. Cavani bikin gol dengan kepala atau kaki bak kalah jengking, yang tidak mulus memunculkan perdebatan. 5. Cyril Ngonge, pemain penyerang Belgia berusia 21 tahun, telah mencetak gol spektakuler di Liga Belgia untuk pertama kalinya. Waktu itu Groningen dijamu as Alkmar pada 25 Oktober 2021. Cyril Ngonge bersiaga di sana, sebuah umpan silang dari sayap kiri mengarah ke area kotak penalti Alkmar. Ngoge mengangkat satu kakinya untuk menyepak si kulit bundar ala Kalajengking dengan pemain lawan membayanginya. 6. Martin Hansen Hansen memamerkan tendangan Kalajengking menyusul sebuah sepak pojok pada Agustus 2015. Hansen adalah seorang kiper yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan timnya, dan aksi ini kian istimewa karena Hansen adalah Seorang kiper yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan timnya. Drama dalam game ini diperkuat oleh fakta bahwa Hansen mencetak gol di injury time. 7. Itu melenghune Tendangan kalah jengking hanya untuk menjebol gawang lawan tetapi oh tetapi misalnya, itu melenghune yang melakukan untuk mengamankan gawang. Kiper Afrika Selatan ini berakrobat di bawah mistar untuk memamerkan tendangan kala jengking demi mencegah bola sepakan pemain lawan ketika membela klubnya, Kaiser Chiefs pada tahun 2015. Itulah sederet nama-nama pemain yang melakukan tendangan ala kala jengking di lapangan hijau.